Oke, okay. Bapak Ibu pada kejadian ini saya akan memberi informasi mengenai bagaimana cara mengetahui nomor bukti mata uang di Nah, Pertama-tama, Bapak Ibu untuk bisa mengenal nomor bukti, Bapak Ibu harus melalui laman pencarian di Cintanya atau di aplikasi kalau di laman pencaranya attp ya attps step dua garis dua gtk terpelajar terkendur tercobai di ya nanti klik nah pada tampilan di sini bagi bu akan diarahkan untuk langsung klik pada portal layanan ya yeah. nah di sini portal layanan gtk kendur akan ditampilkan ya, Bapak Ibu. Berapa itu? Nah, pertama-tama, pada itu langsung klik pada pencarian data ktek. Di sini ada brief bisa menuliskan nama. Bisa menuliskan nama ibu Peke tahun. Kita tulis contoh nama saja ya. Provinsi mana bapak ibu berada, terus kau pertama bapak ibu berada atau terus pada cari Ketika Nah pada tampilan di bawah ini akan menunjukkan daftar uh, bapak ibu ya. Nah nomor UKG-nya akan tetap di sini ya. Nomor peserta UKG si Kp, oh, ag, ini akan muncul ya nomor telepon. Oke, okay. terima kasih.